oke, okay, hello my bro, shield blade off dari sini kita kembali lagi di channelnya si untuk membahas tentang quest dasar yang teman-teman tanyakan juga untuk pemain-pemain baru Di sini sebenarnya sudah banyak sekali aku bikin video untuk sampai ke blue eye jadi kalian harus ikutin quest utama dulu itu ada beberapa video mungkin 7 atau 8 bulan yang lalu ya saya buat kalian bisa lihat nanti di deskripsi ya link videonya biar kalian gak pusing-pusing amat untuk uh, ngerjain sendiri nah ini sebenarnya quest yao ini ini tetap memang harus dikerjakan nantinya tapi untuk awal-awal itu nggak perlu bro kita cari sampai quest time travel biar bisa masuk ke nejaru ngebungkus si neja ya nah, oke okay. kita langsung ke 4 hero aja dulu nah ini misi empat hero ini kita ambil dari si the hero n jadi dia nanti kasih 4 foto Empat foto tersebut bukan lain adalah Claire, Duran, Baldea, dan Arus <laughs> Kalau yang Arus dan Claire itu gampang ya Kalian udah tahu si Tuan Putri dan Arus di eh, kedai kopi <laughs> Sedangkan untuk Duran dan Baldea ini agak repot bro Agak repot banget karena jauh Kemudian Duran itu harus questnya ngebunuh Raja Bos level 60 Oke, okay, tiga surat kita udah dapat si Claire, Baldea, kemudian si Arus ya. Tinggal kita ambil quest juga ini untuk ke tempatnya Durang Itu barusan dari apa namanya dari quest yang diambil. Mungkin ini kita harus ke, ke apa? Adel Monastery ya. Itu nanti ada uh, keynya dari si tukang kereta di sana nanti masuk ke uh, hutannya tempat uh, Siduran yang sudah menjelma ceritanya jadi monster oke okay, itu ada pertanyaan baru dari NPC nya kita ternyata nggak dikirim ke Erin bro <g occupied> di tahun 315 ini kita harus bunuh si Lionel ya inilah katanya jelmaan Duran ya karena dia yang kasih tanda tangannya entah di palsuin apa gimana lah yang jelas kesini bakal selesai setelah ngebunuh dia dan enggak susah-susah amat buat temen-temen pasti levelnya udah tinggi-tinggi jadi nggak usah khawatir nggak usah pakai party juga sendiri pun bisa bahkan sampai tembus ngalahin tiparet paret pun untuk equip yang sekarang ini kalian harusnya bisa bro kalian bisa ikutin juga guide nya nah ini kita pengen tahu aja saya uh, untuk dari peon ya, kemarin saya sempat nuker ya, itu 300 biji, satu slot untuk quest utama. Tapi pikir-pikir pegal juga ya, akhirnya langsung uh, saya terima masukan dari teman-teman di komentar video sebelumnya. Untuk langsung aja katanya di misi utama 4 heroes. Oke, okay, kita pengen tahu nih, kalau udah beres 4 heroes, nyampe mana gitu untuk uh, apa namanya? Uh, Femnya di 18.500 ya. 18500 gak nyampe masih jauh bro ini peon citizen berarti udah tuh 28500 waduh masih jauh bro kita kepaksa harus ngerjain tirbing walaupun sebenarnya katanya nggak usah tapi saya akan ambil biar nggak ada yang kelupaan dan teman-teman juga lebih baik diambil aja nggak susah kok itu cuman muter-muter doang cari NPC nya terus balik lagi gitu loh Uh, dan untuk albereo juga ini agak repot nih pedang albereo itu harus sembuhin dulu si albereo dua kali kasih obat <laughs> di gipsi yang kemarin pernah nonton video yang baru aja kemarin di upload tuh saya kasih lihat si gipsinya itu gipsi yang sama yang untuk ngereset skill oke okay, ini misi 7 dimensi saya udah selesaikan juga jadi saya kasih paling rekapan dari video ini untuk hal-hal yang utamanya aja jadi disini saya mau ngambil e, Nah, nanti kalian setelah misi 7 dimensi jangan lupa balik lagi ke si guru nanti kalian akan ketemu di dengan Queen of spirit bro dia nanti kasih pilihan kalian mau petnya jenis apa ada empat jenis pet kalau masalah ya nanti kita lihat lagi saya lupa juga ini karena udah lama ya video saya pernah bikin juga dulu e, pakai price Oh iya bener nih karena chart saya price jadi diarahinnya ke spirit of light atau cahaya itu kuda ya bentuknya uh, tapi saya pengen ambil spirit of darkness untuk damage ya ini si ini apa si dark spirit ya untuk kucing <laughs> dan untuk kodok mungkin water itu untuk uh, yang kecepatan SPD biasanya itu hunter dengan si uh, clown Oke, okay, akhirnya ini saya udah dapat Dark Spirit bro. Walaupun aduh agak bete juga, pegel ya. Misi-misi ngambil BPA itu bulak balik. Jadi harus siapin kereta aja ya, mumpung ada yang gratisan ini sebelum habis. Dan uh, saya pun akan nanti untuk ubah job juga. Kayaknya langsung ubah job aja ya, biar cepet Nanti saya minta masukan lagi. Banyak masukan dari teman-teman juga yang di komentar video yang sebelumnya. Itu keren-keren bro. Saya coba praktekin, saya gabungin semua mana yang terbaik dan sudah kita paling nanti ketemu di episode selanjutnya dengan riset status yang baru saya lebih ke arah cenderung untuk full str bro oke okay. ini e, makasih juga yang udah gabung dan udah langganan juga jangan lupa tetap like dan share ke teman-teman yang kalian suka videonya Nah selesai sudah, ini saya sudah rubah jadi templar tuh. Kembali ke resep lagi dengan SP 610 dan masukan pertama di episode 44. Makasih banyak dari Ade dan kemudian dari Sugiarto juga di episode 52. Lu keren banget lu bro. Dan baru ini lebih detail lagi. Kalian bisa lihat di episode 52. Makasih banyak telah gabung. See you next time.